Halo guys kembali lagi bersama Bang Juned di channel YouTube Juned 2 slot kali ini gue bakalan bermain di game Gates of Olympus memakai pola 20 Turbo 20 quick terus sampai dapat pin. Sekarang agak susah untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi bosku jangan ragu untuk bermain game ini Kalian bisa ke website kita yaitu judi 188 banyak bonus yang bisa kalian ambil Lumayan, bosku, di luar pecah banyak dan dapat perkalian biru untuk memperpanjang nafas. Jika belum mendapatkan fresh pin, alangkah baiknya nyalakan fitur double chaini untuk meningkatkan mendapatkan fresh pin. Biasanya untuk di spin awal baru deposit jangan langsung di spam on double change Biasanya kurang menghasilkan mendapatkan fresh spin Kalian bisa buang spin dulu 50 sampai 100 kali Sehabis itu nyalan double change Hampir saja turun ya guys, akhirnya dapat flashpin juga. Apa yang terjadi di dalam sini? Mari kita saksikan. Ber sama jangan lupa untuk like comment share dan subscribe biar Bang Junet makin kece